Di atas permukaan laut ada seorang pria berjubah biru. Dia tinggi dan rambutnya yang biru menjuntai di bahunya. Membuatnya terlihat sangat bebas dan mudah. Namun, ekspresinya saat ini sangat dingin. Dan mata birunya tertutup dingin ketika mereka mengunci usuan di gua angin iblis di depannya. Lan paus sage abadi. Ekspresi usuan pertama sedikit gelap karena kata-kata kasar sebelumnya dari pria berjubah biru. Namun, Ekspresi di matanya sedikit berubah setelah dia mendengar nama ini. Faksi terkuat dalam chaotic dimensi ini adalah Sidimentri B. The Sidimentri B terdiri dari klan yang tak terhitung jumlahnya. Dan klan Paus Sage Immortal adalah salah satu klan tingkat tuan di antara mereka. Sangat jarang bagi faksi manusia di caotik dimensi ini memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan klan Paus Sage Abadi. Setidaknya. Gua angin iblis agak kurang jika dibandingkan dengan mereka Kakek ketiga Pada saat ini Mulingshan juga pulih Dia memandang pria berpakaian biru ini yang tiba-tiba muncul Saat sukacita melintas di matanya yang besar Segera setelah itu Beberapa kelembaban berkumpul di matanya seolah-olah dia sedang melakukan trik Kakek ketiga Bajingan ini mengatakan dia ingin membunuhku Mulingshan tampak sangat menyedihkan Selain itu masih ada jejak darah di sudut mulutnya selain itu keterampilan akting gadis kecil ini benar-benar sangat baik dan kemungkinan dia sering melakukan hal-hal seperti itu karena itu, siapapun akan merasakan sakit hati setelah melihat penampilannya pria berpakaian biru menundukkan kepalanya dan melihat penampilan Mulingshan ini saat senyum hangat muncul di wajahnya yang tampan dia menggosok kepala kecil Mulingshan dan tertawa, tenang dengan kakek ketiga di sekitar Tidak ada yang akan bisa menyentuhmu Dia sekali lagi mengangkat kepalanya setelah suaranya terdengar Saat pandangannya beralih ke Usuan Kelembutan di wajahnya berubah menjadi niat membunuh yang sedingin es Sejak kapan buah angin iblis menjadi begitu berani Kamu bahkan berani menyentuh anggota klan Paus Sage Immortal Aku Petik dua. Usuan merajut alisnya Perkembangan situasi jelas telah melebihi harapannya dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis kecil ini sebenarnya adalah anggota klan Paus Sage Abadi. Selain itu, dari tampilannya, dia tampaknya memegang posisi yang cukup tinggi dalam klan Paus Sage Immortal. Usuan jelas sedikit takut pada Titan Besar ini di dalam suku Iblis Laut. Ada rumor bahwa klan Paus Sage Abadi memiliki ahli tahap reinkarnasi sejati. Dasar seperti itu berkali-kali lebih kuat dari Gua Angin Iblis mereka. Meskipun Usuan jelas menyadari kekuatan besar dari klan Paus Sage Immortal, ia pada akhirnya juga merupakan ahli utama pada tahap samsara, dan dapat dianggap sebagai salah satu individu tingkat atas dalam chaotic dimensi ini. Ekspresinya sedikit jelek setelah diejek oleh pria berpakaian biru ini. Keduanya telah mengambil sesuatu dari tangan gua angin iblisku. Jangan memberitahu aku bahwa kepala ini tidak bisa bertindak untuk merebutnya kembali. Meskipun klan paus sage Immortal kamu kuat, apakah kamu berpikir bahwa semua orang di dalam gua angin iblis aku adalah pelembut yang bisa dipermainkan? Usuan tertawa dingin, merebut sesuatu milikmu. Pria berpakaian biru itu sedikit terkejut. Setelah itu, dia melirik lindung di dekatnya. Sambil menyeringai dan mengejek, Gua angin iblismu dapat dianggap memiliki reputasi di dimensi. Namun, Barang-barang kamu telah direbut oleh dua anak kecil. Apalagi yang bisa orang katakan selain bahwa kamu tidak berguna. Petik 2, Lindong menggosok hidungnya. Dia merasa bahwa pria berpakaian biru ini benar-benar mendominasi. Apakah kata-kata ini tidak akan membuat marah Xuan sampai muntah darah? Lindong memiliki pemikiran ini dalam pikirannya saat dia mengalihkan pandangannya ke Xuan. Benar saja. Wajah yang terakhir menjadi gelap dan husyuk. Aku sudah lama mendengar reputasi klan Paus Sage Abadi. Sekarang setelah aku bertemu dengan kamu hari ini, aku benar-benar ingin melihat seberapa berat sebenarnya reputasi ini. Petik dua. Usuan perlahan melangkah maju. Saat ia melakukannya, kekuatan Yuan di sekitar tampaknya jatuh ke dalam kondisi memberontak, karena area dalam seratus ribu kaki secara bertahap menjadi terdistorsi. Jika kamu ingin bermain, aku akan menemanimu. Pria berpakaian biru itu tertawa pelan. Segera setelah itu, dia dengan lembut menepuk Muling di pelukannya. Dan kekuatan lembut mengantarnya ke arah lindung. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya. Bang, samudera besar segera bergejolak setelah lengan baju diayunkan. Segera, gelombang besar terbentuk. Itu langsung berubah menjadi tirai air besar seratus kaki yang bergemuruh ketika melayang di belakang pria berpakaian biru. Adegan itu sangat spektakuler. Kekuatan apa? Lin Dong terdiam. Kedua ahli ini telah memasuki tahap samsara. Level ini dapat dianggap sebagai tingkat teratas bahkan di seluruh dunia. Pertarungan di antara mereka ini bahkan telah menyebabkan dunia berubah. Itu kakek ketiga aku. Mulan, dia cukup kuat. Namun, kakek pertama bahkan lebih kuat darinya. Moulingshan tersenyum berkata di samping Lindong. Ini memang layak dari klan paus sage abadi. Kejutan melintas di mata Lindong. Mulan ini sudah berada di tahap samsara. Jika kakek pertama itu bahkan lebih kuat, bukankah itu berarti kakek telah melangkah ke tahap reinkarnasi? Level itu benar-benar keberadaan puncak di dunia ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan paus tahap abadi benar-benar memiliki individu yang kuat. Gemuruh, ekspresi usuan dingin ketika dia berdiri di langit. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Ki hitam dan putih mengerikan keluar dari sana, dan membentuk piton hitam dan putih besar sepuluh ribu kaki di tangannya. Bang, tubuh ular sanca besar tersentak, dan ruang itu sendiri runtuh. Kekuatan menakutkan itu menyebabkan lindung sedikit ngeri. Kemungkinan hanya ayunan acak dari piton besar ini akan dapat membunuh ahli tahap kematian mendalam. 9. Kedalaman Palem Underworld Ilahi Tangisan rendah tiba-tiba keluar dari mulut Usuan. Segera. Cahaya hitam dan putih melonjak di langit. Piton hitam dan putih bersiul dalam sekejap. Meskipun tubuhnya besar, itu secepat kilat. Tubuh besar itu seperti petir hitam dan putih yang bergegas menuju Mulan. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Alis Mulan terangkat saat dia menyaksikan ini. Kedua telapak tangannya berputar. Dan ombak besar seratus kaki di belakangnya tiba-tiba bangkit. Itu berubah menjadi paus cahaya biru besar yang membentang tanpa henti. Palem paus leluhur, Mulan tersenyum di wajahnya saat dia melemparkan pukulan ke depan. Ruang runtuh di mana telapak tangan lewat. Setelah itu, paus biru terang besar itu tiba-tiba menyapu. Itu menerobos ruang itu sendiri. Dan bertabrakan dengan ledakan terhadap piton hitam dan putih raksasa itu. Bang, dunia mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh pada saat tabrakan. Ketika ruang dengan cepat terdistorsi, badai datang mengguyur dengan liar, meliputi area seluas seratus kaki. Laut di bawahnya terguncang sampai pusaran air setinggi seratus kaki terbentuk. Lama kemudian sebelum akhirnya diisi dengan air laut, Lindung menarik Mulingshan saat mereka mundur. Terlepas dari ini, dia masih merasa sedikit mati lemas di dadanya karena kekuatan yang menakutkan ini, sementara dia terguncang di dalam. Seorang ahli panggung samsara memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seorang ahli tahap kematian besar. Badai datang turun dari seluruh langit, dan itu adalah waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Lindung mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah di antara dua sosok di langit yang jauh. Dua aura tangguh mereka seperti dua tombak ilahi yang tampaknya mampu menembus dunia. Jelas sulit menentukan pemenang dalam pertempuran seperti itu. Kedua belah pihak adalah ahli panggung samsara, kecuali mereka menggunakan serangan pamungkas mereka, akan sulit bagi salah satu pihak untuk menang. Ekspresi Wu Xuan agak suram, namun, lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan amarah di hatinya. Mengingat situasi saat ini, dia jelas tidak lagi dapat mengambil menara perak. Kamu bisa lupa mengambil kembali barang itu. Perlakukan itu sebagai permintaan maaf karena melukai cucu perempuan kecilku. Mulan tertawa ke arah Xuan. Sudut mata Xuan berkedut saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Gua angin iblisku tidak akan menyerah begitu saja dalam masalah ini. Oh, terlepas dari apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan, Klan Paus Sage Immortal aku akan menemani kamu sampai akhir. Mulan mengangkat bahu. Dia tampak tersenyum ketika matanya perlahan menjadi gelap dan keras. Namun, aku harus mengingatkan kamu sebelumnya bahwa jika sesuatu terjadi pada Lingshan, kemungkinan tidak akan ada lagi kebutuhan untuk buah angin iblis kamu untuk ada di Laut Iblis Caotik ini. Murid Wu Xuan sedikit menegang. Dia segera tertawa dingin. Meskipun Klan paus sage Immortal kamu kuat. Aku khawatir bahwa itu akan harus membayar harga jika bermaksud menelan gua angin iblis aku. Dia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan hari ini setelah kata-katanya memudar. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan ruang berubah ketika sosoknya menghilang. Lindong hanya menghela nafas lega setelah melihat ini dari jauh. Kakek ketiga, kamu terlalu berguna, kamu bahkan tidak bisa menghabisinya. Mulingshan jelas sedikit tidak senang dengan hasil ini. Ketika dia melengkungkan mulut kecilnya dan berkata, kekuatan orang itu juga ada di panggung samsara. Apakah kamu pikir aku sedang berurusan dengan goreng kecil? Mulan tidak berdaya, tubuhnya muncul di samping Mulingshan dan sambil tersenyum mencaci. Gadis kecil, apakah kamu tahu betapa khawatirnya klan itu karena kamu menyelinap keluar? Tempat itu sangat membosankan. Mulingshan menggelengkan kuncirnya, setelah itu dia buru-buru menarik Lindong di sampingnya dan tersenyum memperkenalkannya. Kakek ketiga, ini adalah saudara Lindong. Dia telah menyelamatkan aku berkali-kali. Salam tetua, Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Mulan. Dia sadar bahwa orang di depannya ini mungkin tampak seusia dengan dirinya. Tetapi yang terakhir itu sebenarnya adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Haha, Lindong ya, aku sudah lama mendengar nama ini. Namun, Mulan hanya tersenyum dan berbicara dengan Lindong dengan cara yang misterius. Eh, Lindong terkejut, Mulan ini benar-benar mendengar namanya. Mulan tersenyum sedikit ketika dia melihat penampilan Lindong yang hilang. Sebelum dia dengan lembut berkomentar, kamu menjadi semakin mahir dalam keterampilan terwujud naga hijau surga. Lindung sedikit terkejut, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Tampaknya Mulan ini telah bertemu King Zi sebelumnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 930, Hadiah. Apakah tetua bertemu tetua King Zi sebelumnya? Lindung menatap Mulan di depannya dengan sedikit terkejut. Iya nih, Mulan tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu Lindung saat dia tertawa. Aku jarang melihatnya berpikir begitu tinggi terhadap seseorang dari generasi muda. Anak kecil, sepertinya kamu sedikit luar biasa. Petik 2, Lin Dong tertawa kecil. Dia tidak tahu bagaimana King Zi telah mengevaluasinya. Namun, dia merasa berterima kasih kepada yang terakhir. Jika bukan karena yang terakhir telah merobek ruang dan meminjamkan tangan saat itu di unik Devil City. Kemungkinan akan sangat sulit bagi kedua saudara lelakinya dan dirinya sendiri untuk melarikan diri dari tangan tiga master sekte besar Yuan Gate. Jika dia memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan, dia akan membayar hutang ini. Meskipun dia menyadari bahwa King Zi sudah keberadaan puncak di dunia ini, Lin Dong percaya bahwa dia juga akan dapat mencapai tingkat itu suatu hari. Satu-satunya yang ia butuhkan adalah waktu. Kakek ketiga. Mengapa kamu di sini? Shan datang dan bertanya. Gadis kecil. Itu semua karena masalah yang kamu sebabkan. Sebelumnya, aku menerima beberapa informasi tentang klan Blood Demon Shark. Aku takut sesuatu telah terjadi pada kamu. Jadi keluar untuk melihatnya. Mulan berkata tanpa daya. Kiu itu dari klan Blood Demon Shark berhasil menemukan aku. Dan aku bahkan dikejutkan oleh segel dari bajingan tua itu. Chan Liao. Jika bukan karena bantuan saudara laki-laki Lindong, aku akan mendarat di tangan orang-orang itu. Mulingshan berbicara dengan marah. Ekspresi dingin segera melintas di mata Mulan setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia menggosok kepala Mulingshan. Dan dengan lembut berkata, Chan ya. kamu dapat yakin bahwa kakek ketiga secara pribadi akan menemukan masalah dengan orang itu. Saat ini, Klan Blood Demon Shark benar-benar menjadi semakin liar dan berani. Mereka bahkan berani menyentuh anggota klan Paus Immortal Sage Aku. Sepertinya sudah waktunya untuk mengajar memberi mereka pemukulan. Namun, memang sedikit berbahaya untuk seorang gadis kecil sepertimu berada di luar. Aku tidak ingin kembali. Mulingshan menggelengkan kepalanya dengan cepat seperti mainan sebelum Mulan bisa selesai berbicara. Wajah kecilnya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan perlawanan. Mulan tidak berdaya. Dan hanya bisa dengan lembut mencoba meyakinkannya. Namun, Lingxian tampaknya telah mengambil keputusan. Lindung menemukan cara mereka berdebat menjadi sedikit lucu. Dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan mereka. Tubuhnya mendarat di paus misterius. Duduk dan mulai pulih. Pertengkaran antara keduanya berlangsung selama beberapa menit. Setelah itu... Lindong melihat Mulan tersenyum pahit saat dia menarik Mulingshan yang menyeringai dan mendarat. Teman kecil Lindong, gadis ini bersikeras bepergian dengan kamu. Oleh karena itu, aku harap kamu dapat membantu merawatnya. Mulan menangkupkan tangannya ke arah Lindong dan berkata sambil tersenyum. Lindong kaget sebentar. Sebelum dia memandang Mulingshan, yang terakhir ini berulang kali mencoba mengiriminya pesan dengan matanya. Lindong segera tertawa dan berkata, Tua Mulan terlalu sopan. Ling Shan dan aku adalah teman. Jika dia benar-benar ingin bepergian dengan aku dan kamu tidak keberatan melakukannya, aku tentu tidak akan mengeluh. Petik 2. Kalau begitu aku harus berterima kasih dulu. Mulan juga tersenyum dan berkata, Aku telah menerima permintaan dari King Dan harus menghadiri beberapa masalah dengannya. Karenanya, aku tidak bisa membawa gadis ini. Petik 2. Lin Dong mengangguk. Meskipun dia sedikit penasaran dengan apa yang para ahli top ini rencanakan untuk lakukan, dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Aku mendengar Lingxian menyebutkan bahwa kamu berdua menuju ke wilayah Lautan Langit. Mulan mengubah topik dan bertanya. Betul, kami telah merebut sebuah menara perak dari Gua Angin Iblis. Dan itu sepertinya menjadi kunci untuk gua yang ditinggalkan oleh seorang ahli tahap reinkarnasi. Kami ingin pergi dan melihat apakah kami akan memiliki pertemuan yang beruntung. Lindong tidak menyembunyikan apapun, karena ia menjelaskan sambil tersenyum. Wilayah Laut Petir Langit memang sedikit unik, tidak mengherankan bahwa benar-benar ada gua ahli tahap reinkarnasi yang tinggal di sana. Mulan berpikir sejenak sebelum berkomentar, apakah tetua Mulan tahu tentang Skysea Lightning Regent? Lindong sedikit terkejut, bagaimanapun. Itu adalah wilayah laut yang tidak diketahui, dan sangat sedikit yang tahu lokasinya. Kalau tidak, mengapa masalah tinggal gua mulai berkeliling hanya baru-baru ini? Kami berasal dari suku Iblis Laut, dan kami secara alami memiliki waktu yang lebih mulus menavigasi Laut Iblis chaotic ini daripada kalian manusia. Kenapa tidak sesepuh mulan ikut dengan kami? Dengan orang kuat seperti kamu di sekitar, ada kemungkinan tidak ada yang bisa bersaing dengan kami. Lelucon Lindong, Mulan juga tertawa setelah mendengar ini. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjawab, Aku mungkin tahu tentang wilayah lautan langit, tetapi aku belum pernah masuk. Wilayah laut itu tampaknya memiliki segel di atasnya. Mereka yang terlalu kuat malah tidak akan bisa masuk. Petik 2, Lindong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa wilayah lautan petir langit sebenarnya memiliki batasan seperti itu. Namun... Ini juga baik, jika kompetitornya terlalu kuat, kemungkinan tidak akan ada sisa makanan untuk mereka. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang simbol Ancestral Thunderbolt Menurut apa yang aku tahu, ada total tiga kunci gua, yang merupakan menara perak yang telah kamu rampas. Dua menara perak yang tersisa telah muncul di wilayah laut lainnya, dan dikabarkan bahwa mereka sudah memiliki pemilik. Kata Mulan, oh... Siapa yang berhasil mendapatkannya? Lindung tidak bisa membantu, tetapi bertanya. Dia perlu memahami sedikit lebih banyak tentang pesaing potensial ini. Hall Sky misterius dan sembilan gerbang tenang. Mulan menjawab sambil tertawa. Mereka adalah faksi yang relatif kuat di dalam chaotic dimensi. Sepertinya tidak mudah bagimu untuk mendapatkan bagian dari gua. Petik dua. Ola langit misterius, gerbang sembilan tenang. Mata Lindung mengeras sedikit. Meskipun dia baru saja tiba di caotik dimensi, dia sudah mendengar nama dua faksi kuat ini. Mereka dianggap tuan di Laut Iblis chaotic dan jauh lebih kuat dari Gua Angin Iblis. Ini memang agak merepotkan, namun, karena Sky Lightning si Regen membatasi orang-orang yang terlalu kuat untuk masuk, aku tidak perlu takut. Lindong menyeringai dan menjawab, kamu memang punya keberanian, tidak heran King Xi memiliki penilaian yang tinggi terhadapmu. Mulan tertawa, dia merasakan kekaguman terhadap keberanian dan keberanian Lindong. Aku akan menemani kalian berdua untuk bagian dari perjalanan. Kalau tidak, agar Wu Xuan mungkin kembali. Mulan mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru sebelum menyatakan. Dalam hal ini, kita harus merepotkan tetua. Lindong menangkupkan tangannya bersama sebagai tanda terima kasih. Dengan Mulan melindungi mereka, dia tidak perlu lagi khawatir tentang Wu Xuan. Ini tidak diragukan lagi memungkinkannya untuk bersantai secara substansial. Meskipun Lindung sadar bahwa alasan Mulan bersedia menurunkan dirinya menjadi penjaga mereka sebagian besar karena Mulingshan. Cara ramah di mana Mulan telah berbicara dengannya juga meninggalkan kesan yang baik. Guyuran Paus misterius itu mengepakkan ekornya. Setelah itu, tubuhnya yang besar menerobos ombak saat ia dengan cepat berenang ke depan. Tawa kadang-kadang akan dikeluarkan dari punggung paus. Malam mendekat, ketika bintang-bintang berkelip di langit yang gelap, Mulingshan sekali lagi tidur nyenyak pada paus besar, sementara Lindong juga duduk dengan tenang. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang megah melonjak di sekujur tubuhnya seperti air banjir, sementara setetes cairan zamrud melayang di telapak tangannya. Itu adalah serum kelahiran spiritual inti, Chi. Serum kelahiran spiritual inti secara bertahap turun dan memasuki telapak tangan Lindong. Segera, Life Key yang padat menyebar. Lampu hijau Zamrud bergerak di sepanjang lengan Lindong dan memasuki tubuhnya. Menyebabkan tubuhnya tampak seperti pohon besar yang diisi dengan kekuatan hidup. Saat Life Key mengalir ke tubuhnya, kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong mulai menjadi lebih melimpah dengan kecepatan yang mengejutkan. Meskipun kekuatan Yuan dalam tubuh Lindung meningkat pesat saat life key dimasukkan ke dalamnya, anehnya bahkan tidak ada sedikit pun kedangkalan dalam kekuatan Yuan-nya yang kuat. Dasar yang stabil, ekspresi Mulan sedikit berubah saat dia duduk di paus misterius dan melihat ke arah langit berbintang. Dia melirik Lindung budidaya, karena beberapa kejutan melintas di matanya. Biasanya, Kekuatan Yuan seseorang akan menjadi agak dangkal ketika kekuatan Yuan dalam tubuh seseorang naik secara dramatis. Namun, kekuatan Yuan yang meningkat pesat dalam tubuh Lindong masih memberi perasaan stabil, seolah-olah Yuan Power yang meningkat pesat masih dikendalikan dengan sempurna oleh Lindong. Di bawah pengamatan Mulan, Life Key yang padat di dalam tubuh Lindong perlahan-lahan bergabung dengan Yuan Power yang terakhir. Oleh karena itu, Lampu hijau zamrud perlahan memudar, namun lindung masih belum sepenuhnya melakukan terobosan ke tahap mendalam kehidupan yang mendalam. Terbukti, meskipun dia telah mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam, masih sedikit sulit baginya untuk melakukan terobosan dengan mengandalkan setetes inti kelahiran spiritual inti. Sepertinya dia masih selangkah lagi, Mulan melihat riak Yuan Power yang melemah di sekitar tubuh lindung dan tertawa pelan, anak kecil. Karena memintamu untuk merawat lingshan, aku akan memberimu hadiah ini hari ini. Mulan mengulurkan tangannya setelah kata-katanya terdengar, saat life key yang padat berkumpul di telapak tangannya. Sesaat kemudian, itu membentuk kristal life key seukuran ibu jari. Bagian dalam kristal dipenuhi dengan life key yang sangat megah dan murni. Selain itu, kekuatannya jauh melebihi apa yang dimiliki setetes inti kelahiran spiritual inti. Jelas. Intervensi oleh Mulan ini tidak biasa. Swoosh, kristal life kental. Setelah itu, Mulan menjentikkan jarinya, dan kristal berubah menjadi kilatan cahaya putih yang menembak langsung ke tubuh lindong Berdengung, tubuh lindung tiba-tiba bergetar setelah kristal masuk. Fluktuasi Yuan Power yang semula melemah sekali lagi membentak dengan cara yang bahkan lebih ganas. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.